Jadi mudah. buat dengar. Dia ada sada kata. Yang lingkar, yang dua siap. Siap-siap ni, Pak. Tapi ikat dan ikat pula. Yang wudu, koma. Dia alas makanan. Kalau dah tidur. Ingat tak Yang ni. Ali minta baca yasin nak pergi. Esak padah. Kalau kita kira macam ni, dia bila berani datang kita buat kilometer dia mulang ba. Adalah ada banyak. Yang bila ada kami dah jadi. Esak padah. Adalah tu dengan nanya bomkai pas inilah jadi. Dia ada kali kena mati kat sana dikatimu. Bila datang mulih bang sana ya. Ada nak. Jangan Peti adat nuan. Dek ni pokok macam ya ada yang bakal jadi luang makanlah lupa tajannya